sore sore gini teh paling enak santai dulu ah. <laughs> Aduh, eh, mana ya? Hmm, ada tutup lagi. Oh, ya, ya. Jam, ah, ah. Ku naon -un pakai hazard segala. Halo, Tremtu. Eh, apa kabar? Sibuk banget hari ini, eh. eh bang Jack, meni happy pisan, Bang. <laughs> iya dong, Cuaca cerah, banyak orderan. Cak. Oh. Makan mewah di restoran. <laughs> Gue jalan dulu ya. Ah. waduh, gawat. Eh, Bang Jake, awas ban. Eh, apa yang dibilang ah. tuh? tuh kan? ya, ya. Aduh. Eh, aduh, aduh, Bang Jake, jangan juga. campur deh. Gak tahu apa orang lagi galau. Eh, udah. Bang Jake, aku nggak ona tuh bisa begini. Banyak nah, lagi tuh, Lu tanya aja mau biang kiroke. Eh, duduk-duduk dengan remendadak atau jeng, kan udah pasang hazard, bang. Artinya teh lagi darurat, Tabangjeknya nah, aja yang meleng. Sebentar ya, udah on jeng ah, lagi ada masalah ya? Nah, kebetulan dia ada teruntung, urgent nih. Saya lagi kehabisan, oh kehabisan bensin tuh kan, bang. Bener saya bilang juga lagi darurat. Ya udah, nanti saya belikannya, Jeng. Ah, beneran nih? Kamu mau beliin? Ya udah, kalau gitu tolong beliin 5 kg ya. Pilih yang pulen tapi murah. Eh, bensin mata matakarannya liter, tuh, Jeng. Lagian mana ada bensin pulen? Aduh, kok bensin? Bensin saya sih full, beras saya yang empty. Eh, betul betul betul, nggak salah dengar nih saya. Bukan yang tadi katanya kehabisan bensin. Saya itu sedang kehabisan beras subsidi. Sekarang lagi nyari toko beras. Makanya pasang hazard. Ye, rumus dari mana itu? Yang namanya lampu hazard dipakai pas darurat aja. Sudah-sudah. Kalem atau Bang Jek? Putih cek Bang Jack betul. Lampu hazard itu fungsinya sebagai isyarat kalau kita sedang dalam kondisi darurat. Seperti mogok, pecah ban, atau kerusakan lainnya. Ih, niat saya kan baik. Saya mau beli beras buat tetangga saya. Kasihan, udah beberapa hari nggak makan. Tapi, jeng, itu namanya salah kaprah. Hazard itu bukan dinyalain saat cuaca buruk, berkabut, atau memasuki terowongan gelap. Karena pas nyalain lampu hazard, lampu sen kita tuh jadi kagak berfungsi. Bukan juga jadi isyarat ketika kita berjalan lurus pada persimpangan. Nanti kendaraan yang ada di samping bakal ngira kita mau belok. Lampu hazard bukan tanda untuk konvoi Cukup dengan menjaga jarak dan kecepatan aja. Perasaan Teh Bang Jack waktu konvoy kemarin nyalain lampu hazard? Yeay! Soda Gembira Community! Berangkat! <hihihi> eh, eh, eh, sobat Ustadz, jangan ditiru ya. Oh, jadi saya yang salah nih. Ya udah deh, kalau gitu saya minta maaf ya. Jadi ada nggak yang mau nemenin saya ke toko beras sekarang nih? Saya yang temenin. Mau beli berapa meter? Hehehehe HP 5 ikat aja ada. Sudah gelap? Pulang dulu ah aduh duh duh Eh, ku naon Walah, habis? Eh, Bang jet, Tolongin Bang! Jengah! Help eka dia eh! Aduh, gimana ini? Hey.